Kucing hutan Norwegia juga memiliki telinga yang besar dan berbulu, yang membantu mereka untuk menjaga panas tubuh dan melindungi telinga mereka dari dingin. Mata mereka yang besar dan bulat memberikan kesan seperti mereka selalu berpikir dan sangat cerdas. Selain itu, kucing hutan Norwegia juga memiliki ekor yang panjang dan tebal, yang membantu mereka untuk menjaga keseimbangan dan melindungi diri mereka dari dingin. Kucing hutan Norwegia adalah kucing yang tenang dan santai, tetapi mereka juga cerdas dan aktif. Mereka suka bermain dan melakukan aktivitas fisik seperti memanjat dan mengejar mainan. Kucing hutan Norwegia juga dikenal sebagai kucing yang sangat pintar dan mudah dilatih, sehingga mereka sering digunakan dalam pertunjukan kucing.